Baiklah bro, sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ada mau mencidukan vitamin semalam ya ya. Ternyata di rumah Leslar ini kedatangan tamu spesial bang Adi Sky. Aduh, masya Allah banget ya bang Adi. Ini mampir ke rumah Leslar dan kita lihat di sebuah kalimat yang diposting Lesi Gejora si ganteng uncle Rizky Milar. Aduh, si ganteng uncle kata itu BBL. Memang selalu bikin salvok ya, Abang Fatih Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia ya, Abang Fatih Dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, kebanggaan kedua orang tua, amin Momen ini pun kembali oleh akun Instagram, family underscore leslar23 Ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah, si ganteng senyum tipis ya, katanya tuh Ya senyum tipisnya aja kita merasa happy banget ya Dan kita lihat di kolom komentar banyak sekali tanggapan Dan respon yang diberikan salah satunya dari akun instagram Ana mamanya Dea sultan Mengatakan Masya Allah saya selalu sayang Kenapa gumus sih ya abang fatih ya. Yang melihat abang fatih ini gemes banget ya Masya Allah dan berikutnya juga, persahabat, ada kabar dari ANTV. ANTV semalam menginfokan untuk acara Cinta Les Selara Tetap lestia Bersamaku. Ini akan ditayangkan kembali hari Senin sampai Jumat, pukul 00.30 waktu Indonesia. Barat hanya di ANTV, disimak di kalimat Info dari ANTV. Antv Lovers dan Leslar Lovers, siapa nih yang kangen nonton Cinta Abadi Leslar? Yuk, nonton lagi episode Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku. Spesial, Bibi Turki Senin sampai Jumat, jam 00.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Antv. Tuh, bersahabat ya, yang ingin menyaksikan kembali acara Cinta Abadi Leslar, tetaplah setia bersamaku di Antv, langsung saja tan. Nah yang di Antv jam 03.00 persahabat ya setiap hari Senin sampai Jumat dan berikutnya juga persahabat ya siapa yang sedang nonton acara versi Paramed semalam Bunda Lesti ini cantik banget ya selalu bikin salpon dengan penampilan Masya Allah luar biasa emang komentar banyak sekali tentunya pujian yang diberikan kepada Bunda Lesti karena penampilan ini tentunya selalu bikin bangga dan pasti bikin selalu bahagia luar biasa nih idola kesayangan bukan anaknya saja ternyata yang bikin bangga dan bikin takjub ya bundanya juga memang setiap hari selalu tampil cantik dan selalu bikin takjub warga Konoha dan sini juga bersahabat ada mau spesial saat di festival Ramadan ternyata salah satu istri dari peserta ini ngefans banget sama Bunda Lesti Salah satunya Ibu Risma ini ya Ternyata ngefans banget sama Bunda Lesti Sejak di tahun 2014 Masya Allah Dimana Bunda Lesti Saat itu ya Masih belum berhijab Masih tentunya Seperti anak kecil ya Masya Allah. Dan sekarang Luar biasa bertalenta Mudah-mudahan Budalese Kejora semakin banyak doa, dukungan, dan support yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu terus mencintai idola kita. Dan persahabat ya, tentunya mereka berdua juga duet bareng di acara semalam. Masya Allah, bangga banget ya. Dan kita juga merafatkan tentunya kebahagiaan karena Ibu Risma menyampaikan secara langsung Budalese Kejora kejora itu cantikan aslinya, masya allah luar biasa. momen ini pun direpost kembali oleh akun hidung mancung abang l, anu skolensler banyak sekali tanggapan respon yang diberikan. ya indri akun antri waji mengatakan, masya allah bunda el cantik dan baik hati, katanya tuh luar biasa pastinya ya, itulah kesenangan kita selalu menjadi panutan, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang Dan berikutnya juga persahabat, Kita lihat keunggian Bang Boril Ini adalah Tentunya dua bodyguard yang selalu setia Dengan idola kesengan kita Pertama adalah Bang Boril Yang kedua ada Bang Lintar ya. Mudah-mudahan mereka berdua sehat selalu Dan selalu bisa menjaga Idola kita dimanapun persahabat. Dan mudah-mudahan Didoakan nih mudah-mudahan Lintar dan mengboril tetap setia kepada Lesti dan Rizky Billar. Pengawal Lestlar emang the best banget ya Berikutnya juga bersama terangga spesial dari Ustazuki Al Buguri Ustansuki juga mengunggah postingan foto baru Bunda Lesti dengan happy Asmara Aduh Masya Allah banget ya Bunda Lesti memang cantik banget Apalagi lo langsung lihat aslinya Wow pastinya warga kuno tidak bisa mengatakan apa-apa lagi karena aslinya itu memang luar biasa cantiknya dan pastinya juga bersama kita masih menunggu kabar dan kejutan selanjutnya di hari ini tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat berikutnya bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silahkan berkomentar Bang mengucapkan terima kasih